Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat di dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa. Dia Amerika pun kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billam. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru sekitar leslar tentunya baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah kabar spesial banget ya dari Bunda Lesti coba kita lihat di akun Instagram Bunda Lesti kejaran satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto para sahabat foto Papa Bunda Lesti dalam iklan MS Glow. Wow, luar biasa banyak ya terpampang nyata nih. Langsung dari Cipeteraya. Wow, <laughs> sepertinya ini stasiun persahabat ya. Tapi kita bangga, Alhamdulillah, Leslar menjadi brand Ambassador MS Glow. Kita lihat juga persahabat di Kalimantan yang dituliskan oleh Bunda Lesti Finali White Cell DNA Series adalah launching juga kata Dalesia Serum dan Night Cream yang memiliki kandungan White Cell DNA dari MS Glow Beauty ini teknologi terbaru sebagai pengganti hidroquinone dalam skincare dengan aman yang 6,67 kali lebih efektif untuk kulit. wow, masya banget ya yang menjadi brand ambassador MS Glow ini tentunya kebanggaan untuk kita semua. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar Salah satunya dari Tevitri Karlina yang ikut memberikan tanggapan Tevitri mengatakan congratulations dedek sayangku Katanya tuh wow masya Allah banget ya Semakin bangga nih kepada Tevitri yang selalu mensupport dengan tulus Mendoakan mendukung Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar. Dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya dari akun Instagram Richard Ricardo mengatakan di kolom komentar Rahasia glowingnya dedek katanya tuh luar biasa banget ya Sahabat-sahabat terdekat selalu mensupport yang terbaik nih buat Leslar Berikutnya para sahabat kita lihat juga vitamin bahagia sudah disuguhkan lewat channel Youtube Leslar Entertainment Yang pasti sudah menonton ini baper banget ya melihat kekiutan keromantisan. Dari idola kita ini, semoga persahabat rumah tangga Leslar ini langgeng, bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun persahabat dari pas kembali oleh akun Saber Ratingan Banyak tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan oleh para sahabat Leslar, yakni dari akun Baikan Ska mengatakan, Amin ya Allah, semoga kalian selalu bersama dalam suka maupun duka Dan semoga kalian dijauhkan dari hal-hal yang buruk Amin Ini sih luar biasa banget ya, komentar positif Dan sekaligus doa yang diberikan oleh para sahabat Leslar Ada juga komentar lain persahabat Dari akun Instagram, Dwinia07 mengatakan Kalian sama-sama beruntung, karena kalau nggak ada Les dan Lar, nggak akan bersatu jadi Leslar. Kan, dan kami juga beruntung punya inilah kayak kalian. Gua cuman minta satu, tetap jadi kayak gini yang apa adanya, nggak perlu terlihat gimana-gimana. Di media, tetap jadi diri sendiri itu persahabatnya. Inilah yang paling kita suka adalah Leslar, mereka apa adanya mudah-mudah menjadi orang baik selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ke fashionnya Bunda Lesti saat menghadiri acara akuisisi bersama persahabatnya kita memang salpuk banget dengan penampilan Bunda Lesti outfit yang dipakai saja bukan kaleng-kaleng kita juga salpuk dengan harga atasnya persahabatnya dibantung segarga 36 jutaan ini sih luar biasa Bukan pamir, tetapi emang kenyataannya persahabat ya, kita doakan mudah-mudahan berkah barokah dan selalu diberikan kelancaran rezeki di dalam kesayangan kita. Berikutnya persahabat kita juga lihat ke akun Instagram Lester Entertainment. Dua jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti Papa Bilar saat bersilaturahmi rahmi ke tempatnya Bamsud atau Pak Babang Susatyo. Rumahku adalah Titik-titik tuh persahabat, ya Kira-kira kelanjutannya apa ya Coba disimak di kalimat ketsen yang dituliskan Silaturahmi ke Pak Bambang Sesatio Kakak dedek sebagai keluarga baru Dapat banyak wejangan dan tipis Membina hubungan yang harmonis Yang udah nonton pasti bisa sambungin kalimat ini Rumahku adalah Tuh ya persahabat yang sudah nonton Pasti kalian tahu dong Apa sambungan dari kalimat Rumahku adalah titik-titik Aduh, kita lihat di kolom komentar Banyak sekali tanggapan yang diberikan Ada komentar dari mamah putri Mengatakan rumahku adalah Surgaku, katanya tuh Ada juga komentar lain Dari akun Mursidah dan Mursidah, desa 1232768 mengatakan di kolom komentar, masya Allah, rumahku adalah istanaku dan punya istri yang saleha, punya anak maka lengkap kebahagiaan untuk membina hubungan yang harmonis. Aduh masya Allah banget ya. Tentu kita doakan saja mudah-mudahan rumah tangga Leslar selalu diberikan kebahagiaan dan langgeng tiljanah. Amin. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kita, dan semoga juga kita semua, sebagai pendukung yang selalu setia, mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan, amin. Ya Robbal 'Alamin, kita masih menunggu kejutan lain bersama di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.